Yo halo halo welcome back to my channel ya bosku kembali lagi dengan gue di sini Sweet Bonanza dan kita udah putar-putar dulu Oke di sini sambil berputar-putar kita nunggu apa ya uh, sekitar sekitar gratis dan di sini gue akan menanyakan dulu kabar kalian apa kabar kalian semuanya semoga kita diberikan rezeki yang banyak dan kesehatan yang manfaat ya bosku Aha kita langsung digas ke sini ya bosku Oke kita sudah menang 10 speed putaran dan kita lihat apa yang akan terjadi di sini ya kita lihat putar-putar oke di sini juga gue akan kasih peringatan juga buatkan kalian semuanya di sini gue gak langsung mengajak atau mengajari ya bosku apalagi baju-baju berumur -baju nih skip aja lah video ini ya bosku tidak untuk rekomendasi di sini dan uh, di sini gue hanya video-video uh, hiburan saja ya bosku tidak untuk dijadikan mata pencarian sehari-hari ya bosku dan untuk kalian yang ingin bergabung bisa dilihat di bawah kolom komentar ya bosku udah gue sematkan oke langsung klik saja dan bergabung di sana ya bosku Oke di sini masih belum ya Masih belum ada Masih belum ada belum dikasih JP JP ya bosku Oke di sini kita dikasih mega ya bosku Oke masih ada pecahan-pecahan seperti itu Masih kita sudah dapatkan tetapi kita sudah berhenti 700 kaya bosku Oke okay, di sini kita tuh coba ini lagi kita baspin lagi yang kedua di 480 ya bosku karena itu sudah apa ya dibeli dan segitu tuh enggak ada ya nah kita coba beli di 480 nah apa mungkin bisa di 840 uh, ini kita mencapai ya lumayan kalinya 820 kali uh, 25 ya kita kalianya ya oke okay, uh, kita sudah 122 ya di sini dan apa ya mudah-mudahan kita JP di sini ya kita nggak tahu nggak tahu nggak tahu bakalan berapa di sini uh, kedapatannya dari bed 480 ini dan kali 8 kali 8 1200 kita udah pecah mantap uh kali 12 kali 25 nya juga cukup sangat-sangat banyak ya beskau Uh, mantap tuh juga dan kita dikasih nice di sini ya bosku. Oke okay, mantap mantap mantap mantap. Sepuluh di sini dan kali 25 nya di sini kali kali 5000 ribu ya bosku kali 10.000 Oh mantap sekali di sini juga pecah. Hmm, mantap kali 25 Oke okay, sensasional tiga ratus lima lumayan lumayan mantap mantap mantap mantap. mantap. Oke okay, masih tersisa kali duanya di sini oke okay, sekali 10 sini 30 uh, kali 50 nya joli 3840 dikali 64c super bigot 45 lumayanlah 917.000 ya bosku mantap 1.155.000 ya lumayan lah ya bosku apalagi kayak apa ya kita fotonya sisa 7 lagi enam lagi di sini putarannya mantap Oke okay, tersisa berapa lagi Oke okay, pecahannya juga cukup bagus di sini itu coba nanti bisa dibanyakan lagi jangan lupa sebat-sebat yang habis lebaran juga ya nilai di ini juga ya buat kalian-kalian semuanya jangan terlalu sabar uh, seperti biasa gunakan uang dingin jangan uang thr, hahaha <laughs> nanti juga nanti luka deh Nanti, uh, dan untuk kalian yang udah di Bekasi, THR yang kemarin menang-menang nih, ya, ucapin uh, selamat ya buat kalian. Oke, di sini nya kurang satu, kita coba spin turbo-nya 10. Oke, 998. Dan, aduh, ini ada apa ya, kalian-kalian kayak gini? Tuh. Oke, masih belum ada ya, diputar-putar juga putar-putar juga masih belum ada sisa dua spin lagi ya bosku oke habis ya bosku kita coba di buy spin di 120 kayaknya ya kita ngabisinnya 120 aja oke gas ke 120 di sini. 10 di 120 Oke mantap anggunnya pecah Oke mantap di sini juga mantap-mantap juga ya pecahannya Oke sensasional mantap sekali dan Oke okay, di sini kalau misalkan habis dari sini, gue langsung ready aja bosku kalau di 120 ini enggak ada. Tapi kita kan udah dapat satu jeti ya bosku, nggak papa lah. Oh, Oke okay, di sini 3000 dan kali 12 nya, oh 12 12 5 ya bosku, 4000 12 12 27 32 mantap sensasional di sini ya bosku. Go go go go go go go ini JPJP JP buat THR lebar mantap. Hmm. Sabunnya itu yang hijau oh, mantap mantap cu, tambahan spin di sini mantap sekali anggurnya cuman kaliannya di sini kali lima saja ya bosku mau oh, kali 10 berarti tujuh ya bos mantap super big di sini ya bosku oke tambahan spin di sini oke tambahan spin di sini dan oke mantap mantap mantap mantap mantap mantap Oke okay, kita coba-coba dulu di sini langsung saja kita boski ya 600 dan kali 8 Oke okay, kita bedanya besok terima kasih teman-teman video ini sampai ketemu di video selanjutnya da -da.